Rahayu, Rahayu, Rahayu sakungin dumadi. Selamat berjumpa kembali dengan video saya, channel Jawa Kawedar. Pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan tentang Manunggaling Kawulo Lawan Gusti. Sering sekali kita mendengar kata-kata dari para pelaku spiritual ataupun para teman-teman yang biasa sering berbicara tentang kawruh dan ngelmu tentang manunggaling Kaulo gusti. Apa itu pengertiannya? Di sini sedikit saya akan menyampaikan tentang manunggaling kawula gusti. Manunggaling Kaulo kelawan gusti ini sebenarnya pangkal dari ilmu dan kawruh untuk memahami tentang ngelmu sangkan paraning dumadi. Manunggaling Kaulo kelawan gusti itu dari kata manunggal, yang artinya menyatu atau nyawiji. Kemudian Kawulo artinya aku atau hamba. Dan Gusti artinya Gusti beng Dumadi. Manunggal itu nyawiji atau menyatu yang dimaksud di sini menyatunya cipta rasa dan karsa menjadi kehendak manusia yang bisa mengekspresikan keinginan. Kawuloh yang berarti aku tidak kekal Di dalam arti kata kawuloh tersimpul arti hamba yang tidak berarti di dimasta Gusti Gusti itu terkandung pengertian yang berkuasa atas segala-galanya ini Pengertian dari kawuloh Gusti adalah ngelmu dan kawruh Yaitu ilmu jiwa dan filsafat tentang dumadi Dalam unsur dan keadaannya, asal dan ketentuannya dari kata dumati, itu sebagai benda hidup yang berbudi dan berpribadi yang berada di jagat raya ini. Kaulo Gusti adalah pengertian yang hidup dan yang mampu mengatasi segala-galanya. Kemudian pengertian tentang sangkan adalah asal sedangkan pengertian tentang ketentuan adalah paran. Jadi bagi setiap dumadi yang menyadari diri bahwa kita itu kawulo yang memiliki gusti hanya pribadi yang menyadari diri dalam unsur dan keadaannya sehubungan dengan asal dan ketentuannya asal dan ketentuannya itu akan mempunyai niat dan tekad untuk mendalami tentang sangkan paraning dumadi unsur keadaan dari dumadi yang terbawa waktu lahir dalam alam kandrian kalau boleh saya namakan alam kandrian atau sebelum ada adalah menjadi kasunyatan atau ada yang harus kita terima sebagai pangkal untuk bisa mengerti tentang sangkan paraning dumadi. Pengertian sangkan paraning dumadi secara umum, suatu pengertian tentang asal ketentuan manusia. Tetapi ini, mohon maaf, bukan merupakan pengertian tentang mati, yaitu bukan pengertian yang berasal dari opini manusia itu sendiri. Tetapi suatu pengertian yang tumbuh bersama niat dan tekad kita sebagai dumadi yang menghidupi Kaulogusti gusti. Tanpa mengerti dari sendi-sendi Kaulogusti gusti, maka kita tidak mengerti bahkan akan mencemooh tentang ajaran atau pengertian sangkan paraneng dumadi. Dengan memahami yang disebut manunggaleng Kaulogusti gusti, dengan sendirinya, kita akan tertuntun untuk mengerti Sangkan dan Paraning Dumati. Disinilah perlunya saya sampaikan pengertian-pengertian tentang ilmu Sangkan Paraning Dumati melalui Aksoro Jawa 20 seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, supaya kita bisa memahami perjalanan hidup ini dan tujuan daripada hidup nanti. Di sini diperlukan keseimbangan agar terwujud apa yang menjadi kehendaknya Gusti. Jika kita telah menjalankan laku dan melakoni dalam berspiritual tentu kita sudah melampaui wangsit ngelmu dan wangsit kawruh wangsit ngelmu adalah wangsit rasa sedangkan wangsit kawruh itu wangsit pemikir dalam wangsit rasa dan wangsit pemikir tumbuhlah ning dan wening atau mengerti sehingga bisa menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan tindakan Menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan Seperti yang saya sampaikan ini sepertinya sangat sederhana sekali Tetapi kadang-kadang sulit untuk dijalankan atau dipraktekkan Sebagai contoh umpamanya saya sendiri Saat ini saya sedang memikirkan A Tetapi dalam ucapan muncul B Kemudian pada tindakan saya malah C Artinya dalam hal ini Jelas saya belum mampu untuk menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan Nah, untuk menyelaraskan ketiganya ini Kita dibutuhkan meditasi Supaya manunggal antara kawulo dan gusti Manunggaling kawulo gusti diistilahkan seperti curigo manjing warongko dan warongko manjing turigo Turigo manjing warongko itu pengertiannya begini Curigo itu yang saya maksudkan keris Pengertian dari curigo atau keris adalah sukma jati atau sukmanya manusia Sedangkan warongko itu selubung atau tempatnya keris Yang dimaksud adalah raga manusia Dengan menyatunya curigo dan warongko menjadikan keselarasan hidup manusia Karena antara curigo dan warongko harus pas dalam penerapannya. Saya ibaratkan antara lahir dan batin, dan kita semua tahu bahwa lahir adalah utusan yang batin, atau lahir merupakan pesuruh batin. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan batin kita. Kemudian warung manjing Curigo, maksudnya Siraga juga harus bisa melindungi si Sukma agar si Sukma tidak terkotori oleh perilaku perilaku dari tindakan kita sebagai manusia, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa manusia itu terdiri dari raga, jiwa, dan sukma Jiwa adalah empat elemen atau anasir yang tercipta menjadi sedulur papat Sedangkan sukma jangan sampai terkotori oleh hawa nafsu yang ditimbulkan oleh sedulur papat Maka ketiganya harus saling bersinergi Si sukma menghidupi jiwa, kemudian jiwa menggerakkan raga Raga punya pengendali di dalamnya yaitu cipta, rasa, dan karsa supaya tidak menimbulkan sifat sopo-siro, sopo-ingsun artinya jangan sampai kita sewenang-wenang ini pengertian Manunggalengkawla Gusti untuk diri pribadi kita sebagai manusia hidup hidup kita ini pemberian dari Gusti Kangmurbeng Dumadi dan sudah selayaknya kalau kita menjaga dan merawat sesuai dengan keinginan Gusti karena Gusti sifatnya welas asih Artinya kita juga harus bisa mengembangkan ulas asih kita kepada sesama hidup. Sedangkan pengertian manunggaling kawulo Gusti untuk umum merupakan kewajiban dari semua pemimpin dengan yang dipimpinnya, umpamanya saya umpamakan untuk para raja. Raja juga harus mengayomi kaulonya, dan kawulonya juga sebaliknya harus bisa menghormati dengan rajanya. Jika semua ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Gustinya antara raja dan kaulonya tadi Semua bisa manunggal dipastikan menemukan kebahagiaan yang hakiki Dalam ajaran Manunggalin yang Gusti Semua diawali dari kesadaran diri pribadi Coba mari kita bersama-sama berusaha agar tidak melanggar angger anggar atau hukum kehidupan angger anggar atau hukum kehidupan itu terdiri dari satu hukum kelanggengan, dua hukum kadrian, atau diri sendiri, tiga hukum kadrian, atau orang lain kita sekarang ini ada dalam hukum alam kadrian hukum yang berlaku untuk diri sendiri sedangkan hukum kadrian terdiri dari hukum terhadap roh hukum terhadap roh kita ini berlaku hukum ono dan musno atau hukum ada dan tiada Kemudian hukum terhadap raga kita berlaku hukum lahir dan mati. Kemudian hukum terhadap kelangsungan hidup kita berlaku hukum rezeki. Lalu hukum terhadap aktivitas kita berlaku hukum kejadian. Yang kelima, hukum terhadap pertumbuhan berlaku hukum biologi. Yang keenam, hukum terhadap keturunan yaitu berlaku hukum jodoh. Hukum kehidupan pada hakikatnya adalah daya gaipeng gusti Siapa yang menyadari adanya hukum pribadi Dan mampu untuk membebaskan diri dari jeratan hukum itu sendiri Maka orang itu sudah mandering pribadi Karena kesalahan apapun yang kita lakukan Itu menjadi tanggung jawab kita sendiri Dan tidak perlu orang lain dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab Kemudian Pengertian tentang kelanggengan Kelanggengan itu Suwung Kadrian dan Katrian itu Ono Ono itu ada di dalam Suwung Ono adalah segala sesuatu yang nyata Nyata lahiriah dan nyata rohaniah Badan wadak itu ada Dan jiwa manusia juga ada Ono adalah alam jagat raya ini Dan Suwung adalah ketiadaan jadi semesta raya ini ada dalam ketiadaan Karena suwung itu tidak mempunyai awalan Dan tidak juga mempunyai akhiran Inilah pengertian tentang adanya hukum kehidupan di alam katrian Dan alam katrian dan kelanggengan yang seharusnya sudah tumbuh alami Di dalam kesadaran kita sebagai kaulo Kaulo adalah jalan kemudian Kawulopurbo adalah kehidupan Terang rohani yang mawono dalam dumadi Menyalakan api kehidupan dalam tinar buko Dan dahono atau api Kamuksan di dalam semu Semu itu nguripi atau menghidupi Karenanya tidak perlu lagi dihidupi Semua itu dumunung ing urip Atau terletak ada di dalam kehidupan Yang angguku ing semu mengikuti segala sesuatu yang sifatnya belum terlihat jelas. Dari beban toto bermasyarakat, semua dumunung ing urid atau kehidupan, anggugu ing semu seperti telah tenemu kebebasan dari beban dan tata bermasyarakat dan tata kahanan. Inilah kaulo gusti sebagai hukum kehidupan yang memungkinkan manusia atau kaulo pada masa kedewasaan rohaninya itu ikut mempertanggungjawabkan terlaksananya arti kehidupan jika sikap jiwa ini bisa hidup sebagai kesadaran di dalam diri sepanjang kesibukan dalam hidup sehari-hari maka sikap jiwa itu tentu mampu juga untuk menekan kesadaran kita dalam iling supaya kita ingat akan adanya gusti dan bisa membawakan diri dalam hidup bermasyarakat atau berpergaulan di dalam masyarakat maka kata Jawa itu berarti ngerti Toto Kromo. Seseorang yang tidak mengerti Toto Kromo dikatakan bukan Jawa, walaupun dia dari suku Jawa. Karena itu bisa dikatakan bahwa titik berat hidup bermasyarakat suku Jawa itu diletakkan dalam hidup bermasyarakat dan bukannya dalam hidup sebagai individu. Untuk bisa membawakan diri dengan pantas dalam hidup bermasyarakat, maka kita oleh bapak dan ibu kita dibekali pengertian tentang Totokromo, yaitu Ojo Dumeh. Ojo Dumeh berarti jangan sewenang-wenang. Ojo Dumeh adalah eling yang memperingatkan kita kepada kesadaran akan adanya Gusti. Ojo Dumeh adalah sikap jiwa yang tumbuh dari kaulo Gusti. Kalau kesadaran akan Ojo Dume ini bisa senantiasa ada di dalam hati kita Sepanjang kesibukan sehari-hari Maka semua perbuatan kita akan dapat berpangkal dari eling Eling itu kesadaran secara murni Ojo dumeh adalah suatu sikap jiwa Jadi dapat kita umpamakan sebagai wadah dari sikap hidup Karena dari jiwalah berpangkal semua aktivitas hidup Ojo Tumeh sebagai wadah adalah rosso andap asoreng mana. Pandangan hidup yang berbangkal dari kawulo gusti adalah bahwa manusia itu mempunyai kesadaran sebagai warga bermasyarakat Dan di dalam bermasyarakat kita menemukan kehidupan sebagai manusia atau kawulo Pandangan ini menumbuhkan kesadaran dalam diri kita dan kesediaan untuk menerima sesama kita dengan hak dan hidup yang sama Masyarakat dengan tersusun Karena adanya kita bersama Untuk membawakan Ojo dumeh Dalam kehidupan sehari-hari Sesuai dengan pandangan hidup ini Maka kita dibekali lagi Dengan sedikit pengertian Tentang Totokromo Yaitu tepos Liro tepos Liro berarti Perumpamakan diri sendiri Apa yang tidak kita inginkan Terjadi atas diri kita Janganlah kita lakukan terhadap Orang lain, tepos liro adalah suatu sikat hidup yang bisa menjadi pegangan di dalam melaksanakan jalan hidup. Dengan berpegangan kepada tepos liro, maka laku perbuatan kita diberi landasan ukuran manusiawi. Tepos liro adalah suatu kata mutiara yang gampang untuk menjadi pegangan dalam kesibukan kita sehari-hari, dan itu sangat mudah dimengerti serta dipraktekkan oleh setiap orang tiap orang tua maupun anak-anak muda untuk dapat melakukannya tiap orang hanya memerlukan suatu alat yaitu kendali diri kendali atas kehendak sendiri supaya bisa dikembalikan menjadi eling supaya kita mempunyai kesempatan untuk memikir dan memutuskan sebelum kita melakukan perbuatan juga kendali terhadap kehendak sendiri adalah ojo dumeh tadi eling akan Gusti adalah wadah dari tepos liro supaya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa bertindak adil dan bijaksana Semua tadi dilandasi oleh rasa tepos liro Jika betul-betul kita bertepos liro maka kita akan berberi kemanusiaan terhadap sesama umat dan sesama makhluk hidup Seperti telah kita uraikan di depan tadi maka kehidupan suku Jawa itu dititik beratkan atas kehidupan bermasyarakat. Tiap manusia mempunyai pembawaan sendiri-sendiri untuk bisa mengada sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat. Tiap manusia dari kodratnya sendiri, sebagai manusia, mempunyai rasa cinta sesama dan rasa bantu-membantu, atau gotong royong. Gotong royong berarti dengan segenap kerelaan dan kerukunan bersama-sama untuk melakukan sesuatu karya tanpa pamrih atau balas jasa untuk membantu dan menolong supaya melindungi sesama umat atau kepentingan bersama inilah sedikit pengertian manunggalin kaulogusti atau perjalanan hidup manusia berilmu jika kita ibaratkan sungai setiap sungai itu mengalir melewati kerendahan alam sekitarnya karenanya sungai bisa menampung tiap-tiap aliran mata air Melalui jalan kerendahan, tiap sungai membawakan diri ke dalam masyarakat. Sungai yang mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah sungai yang masih hidup. Sungai ini tidak pernah memiliki dan mengurusi alirannya, dibiarkan manusia untuk mengambil manfaatnya dari alirannya, walaupun kegunaannya yang diambil manusia dari alirannya itu tidak begitu mengesankan. Yang ingin menguasai aliran sungai itu adalah aku manusia. Sungai sendiri hanya bertujuan membawakan air ke dalam lautan bebas. Yang saya sampaikan ini sangat sederhana sekali, tetapi pantas untuk direnungkan. Kaulo gusti adalah ajaran ngelmu sangkan paraning dumadi. Ini adalah jalan gaib menuju karsaning gusti. Jalan gaib adalah khas bagi kita masing-masing. Oleh sebab itu, tidak perlu kita mencari guru karena sesungguhnya guru adalah murid pribadi dan murid adalah guru pribadi. Tidak ada sungai yang sama liku dan alirannya. Artinya tidak tidak perlu mencontoh jalan kehidupannya orang lain. Karena semua guru itu masih mempunyai nama. Siapa yang masih mempunyai nama, tentu masih membina rasa keakuan. Sekian wadaran tentang Nunggalinggaulo Gusti Semoga semua yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya dalam penyampaian saya ini terima kasih atas kebersamaannya Rahayu Rahayu Rahayu sagungen Dumadi.